serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan informasi dan kabar baik, kabar bahagia seputar idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar tentunya Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada kabar spesial bahagia banyak ya Yang juga oleh Rudi Salim Ini postingan Rudi Salim yang diripas kembali oleh Om akun Sengal Putir Sengal Perhatikan di postingan ini kakak Bilar Dalam lebih saling kembali Membuat kita semakin penasaran Kejutan dan proyek apakah yang tentu akan dilakukan mudah-mudahan semuanya diperlukan kemudahan dan kelancaran. Ada kalimat juga yang dituliskan di postingan ini, kemarin belajar nimbang, hari ini belajar baca, kata Korudi persahabat ya, wow Masya Allah banget, kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Sental Putih Bilar, Masya Allah Tabarakallah, Bismillah lancarkanlah usaha leslar dalam mencari rezeki Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Ya, sama-sama kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan tentunya semua diberikan kelancaran, kesuksesan dan kemudahan. Di postingan ini juga tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun T3008 Pumpkins mengatakan, "Lancar ya bisnisnya Bang, semoga berkah. Amin." Wow positif banget ya, respon yang sangat luar biasa diberikan dari para fans sejati untuk kakak Rizky Pilar. Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya, diberikan dari akun Yani Keating mengatakan senang lihat Bapak Bilar gaul sama orang-orang hebat. Pastinya dong, orang-orang hebat yang selalu mensupport, men -sel selalu mendukung dengan tulus untuk Kakak Bilar maupun jadi atlet Ini masya Allah, banyak ya. Yuk, sama-sama kita aminkan doa-doa baik yang diberikan oleh. Para fans sejati yang tentunya dengan tools mendoakan idola kesayangan kita. Ke kabar berikutnya juga. Ini doang spesial banget ya untuk kita semua. Du, du, du. Masya Allah banget ya. Gaya boboknya luar biasa. Ada sebuah kalimat. Genit ame, cinyum-cinyum nih ayang mami. Katanya Tuhan Masya Allah banget ya. Ini sih memang gemes banget. Luar biasa. Dan sini juga, tentunya, banyak sekali dibanjiri komentar dan respon yang diberikan, yakni dari aku, Lilis, dot, Heriawati, diperhatiin, makin ganteng Abang L, ya, makin gemes, wah, wow, masya Allah, banget, ya, makin ganteng, makin gemes, katanya tuh, emang luar biasa, cute, ya, mudah-mudahan Abang L ini menjadi anak yang luar biasa. Berbakti kepada orang tua dan selalu membanggakan keluarga. Amin. Dan kita lihat juga keunggaan berikutnya. Ini membuat kita ketawa bahagia juga persahabatnya kejahilan dari Papa pilar kembali. Tertuju kepada Abang L yang sedang tertidur. Abang L dijahili persahabat ya, malah di rusting tuh. Abang L tentunya dinyanyiin oleh kakak Bilar dengan judul lagu sakit gigi ya. Pas banget lagi. Ekspresi tangannya memegang pipi Persahabatnya Masya Allah Emang cute banget ya ada Ada aja kelakuan dari papanya ini Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia untuk Abang El Amin Ya Robbal Alamin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sahabat Leslar Taiwan Ada kalimat kursus juga yang dituliskan Bang El cepat bangun Nah kamu lah dijailin Papa mulu katanya tuh Persahabat dia gemes banget Tuh luar biasa pastinya, kalian gemes banget melihat abang El yang semakin ganteng yang semakin cute. Pastinya masya Allah, luar biasa, dan kita lihat juga di kolom komentar. Diberikan dari akun Dewi DiMi dua 2 Lagian abang boboknya lucu Jadi dijailin Papa bilang kan Katanya ke Allah ya <guluh> Papanya aja gemes Apalagi kita semua sebagai fans sejati Yang selalu setia menunggu Kamar kabar baik Dari dalam kesayangan kita ke kabar berikutnya ini ada info penting untuk kita semua persahabat yang menyangkut cinta abadi Leslar yang diunggah oleh polisi Leslar Perhatikan sebuah kalimat yang diunggah dari Vina 14 di sini menuliskan sebuah kalimat komentar Bu Paul kata lintar di live tiktok hari minggu ini CL episode terakhir katanya tuh Nama Bupol di tag persahabat ya. Dan kita lihat ke slide berikutnya Disini ada sebuah percakapan Pesan DM dengan Bang Lintar Dengan salah satu Sahabat Lester juga Sebelumnya mengatakan Assalamualaikum Bang Izin tanya Bang Banyak sekali laporan dari Lesla Lovers Pada abis nonton live abang Katanya Lesla Lovers Bang Lintar Bilang program CLF episode terakhir ya Bang Dengan jawaban Bang Lintar ya ke soalnya kontraknya 26 doang nanti baru lanjut lagi katanya tuh Wow sudah jelas persahabat ya Sudah dipastikan untuk hari minggu nanti itu adalah episode terakhir L Karena kontraknya itu cuma 26 doang nanti baru dilanjut lagi Mudah-mudahan ada lanjut lagi persahabat ya Kita lihat juga sebelumnya di sini sebuah kalimat yang dituliskan lewat kalimat caption oleh bu Paul Mohon doanya, mudah-mudahan lanjut lagi ya sayang Wow, itu persahabat ya, bismillah lanjut terus Kekuatan Leslar ini gak akan pernah habis persahabat ya Tetap kompak dan solid selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru selanjutnya Jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya